Sahih Muslim 2. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Gundar dari Syubah dalam riwayat lain disebutkan. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musana dan Ibnu Bashar keduanya berkata. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jafar telah menceritakan kepada kami Syubah dari Mansur dari Ribi bin Hirasi bahwasanya dia mendengar Ali berhutbah. Dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena siapa yang berdusta atas namaku niscaya dia masuk neraka.